ada penampilan yang heboh, luar biasa, dan pastinya ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat di rumah. Siapa lagi kalau bukan penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara HUT Rosiari yang ke-28? Ada penampilan Ayu Ting Ting dan juga Bilkis yang menjadi sorotan, dan di sana juga ada penampilan Ayu bersama dengan Ari Lasso dan juga Dewi Persik yang sangat luar biasa. Dan ternyata penampilan Billie Eilish dengan lagunya Strawberry Cake mampu menjadi trending di Twitter semalam. Wah wah, Billie penampilan penampilannya selalu menjadi luar biasa baik di stasiun televisi lain maupun di Indonesia. Keren, trending dong, bawain lagu Strawberry King. Band populer Ayu Ting tapi plot twist banget sih ini, nggak ada kepikiran bakal bawain lagu ini. Keren banget nih dari salah satu sahabat kita yang mengunggahnya Kemudian juga trending di Indonesia Nama Bilqis Humairah Razak Nama Bilqis Humairah Razak Semalam trending di Twitter Pemirsa selalu bangga doi Sampai trending di Twitter semalam Inilah penampilan Ayu dan juga Bilqis Humairah Razak yang Sedang trending nih Pemirsa Gaya dan juga penampilan Ayu Ting Ting Walaupun sempat terjatuh Salah satu panggung besar Indosiar Namun Ayu Ting Ting Tidak terpengaruh Bahkan Ayu Ting Ting tetap tersenyum dengan keadaan dan menahan sakit. Sang Padang Dut mampu menahan rasa sakitnya demi memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua yang sedang menonton acara Hood Idol siar semalam. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga segera pulih kaki yang cederanya ya. Amin ya robbal alamin. Dan pemirsa ternyata semalam ada penampilan duet romantis dari para selebritis Indonesia. Ternyata di sana juga hadir ada Rafi Ahmad bersama dengan Nagi. Gita, Via Valen bersama dengan sang suami dan pastinya ada si nih, Kiki Saputri bersama dengan pasangannya, Saingannya, Ahmad dan juga Nagita Selapina ternyata hadir membersamai para sahabat di acara ulang tahun Indosiar bersamaan dengan pada Ayu Ting Ting, semoga mereka bisa bertemu dan semoga tali silaturahmi mereka bisa terjalin ya dengan adanya segmen-segmen dan juga runtutan-runtutan acara yang ada di Indosiar Amin ya robbal Alamin dan di acara ulang tahun Indosiar ini Ayu Ting Ting tampil di beberapa segmen mulai dari penampilannya bersama dengan Billkin Super Raja kemudian duet lagi bersama dengan Dewi Persik dan ada juga Ari Laso dan di sini juga Ayu Ting Ting bernyanyi sangat indah dengan rambut panjangnya yang sangat luar biasa cantik penampilannya bersama dengan Ari Laso dan juga Dewi Persik di yeah. mood ya, yes. ada adanya tapi cakep banget, sumpah, spekta banget, dah duetnya penampilan Ayu Ting Ting dan juga Ari langsung mampu memungkau para penonton yang ada di Pagu Indosiar. Pokoknya sahabat semua pastinya sangat bahagia karena juga ada penampilan tiga bintang cilik, ada Farel Prayoga dan juga Talia Putri Onsu, didampingi oleh Ayu Ting Ting dengan baju yang sangat senada warnanya. Tiga ya. dari yang sangat cantik tampil semalam di acara Hut Indosiar. Semoga sahabat yang menonton acara semalam terhibur dan pastinya akan teringat terus nih ya, terbayang-bayang terus nih dengan penampilan Ayu Ting dan juga Billkin serta bintang tamu bintang tamu yang lainnya dan terutama ada momen yang sangat menyedihkan di pada Ayu Ting sempat terjatuh dan semoga deh segera pulih kembali ya, amin ya Robal alamin. Atau kondisi kaki Ayu Ting yang semalam sempat tergelincir dan cedera sedikit. Ya. Dan inilah lah ucapan terima kasih kepada Aiting Licious yang sudah nonton dan support Aiting Ting semalam. Thank you Aiting official udah mau nonton bareng tadi ya support aku dan bilki love you tulis Aiting Ting 13 jam yang lalu di akun Instagram pribadinya. Dan inilah status terbaru dari Nurul Agustami 48 detik yang lalu. Agak sedikit nyeri mohon doanya ya semoga besok membaik. Comeback strong Aiting Ting sehat selalu ya. Dan inilah dua kesayangan Iq dan juga Talia Putri Onsu yang tampil semalam bersama bagi sahabat semua selamat menyaksikan inilah rangkuman kegiatan ITT malam hari ini yang hadir di acara hut idosiar yang ke-28 untuk sahabat semua jangan lupa terus dukung ITT dengan cara terus mendoakan yang terbaik untuk ITT tentunya jangan lupa juga terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe nya dan selalu tekan tombol lonceng notifikasinya agar Sahabat semua selalu mendapatkan informasi-informasi Terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting Miminahiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku, aku, aku.